Sore teman-teman semua, kita buka kelasnya dulu dalam doa teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami akan membahas tentang modul 10, kiranya kalian menolong kami untuk setiap pengerjaan rapnya kami bisa kerjakan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus Haleluya. Amin. Baik, teman-teman. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya. Lihat ke kamera semuanya, teman-teman. Senyum. 3, 2, 1. Baik, sudah semua ya. Teman-teman, hari ini adalah hari pengumpulan nilai terakhir untuk mengisi Google Sheet ya. Jadi, ayo dilihat sendiri berapa yang... Sudah diperoleh di Google Sheet, itu nilai UAS teman-teman. Jadi di kelas A, kalau lihat ke sheet tinggal hari ini pertemuan nilai kelas dan nilai knowledge check. Dari nilai ini yang hari ini akan ketahuan teman-teman perolehan nilai UAS-nya berapa. Minggu depan, kita masih tetap ada pertemuan, nah, ini morning kita. Jadi hari ini pertemuan 14, auto scaling dan monitoring. Kita akan kerjakan lab 6. Kemudian untuk di Google Sheet-nya, berarti ini inputan yang terakhir ya, teman-teman. Minggu depan kita akan umumkan persiapkan untuk UAS. Nah, UAS-nya itu saya terima tanggal di hari Kamis, tanggal 23 jam 1. Semuanya apakah oke okay hari Kamis? Tanggal 23 jam satu ini minggu pertama UAS ya teman-teman. Kemudian tentang instruksi, teman-teman bisa cek lagi di pertemuan 10 ya. Tentang yang UAS kita. Gitu. Jadi nanti saya dari hari ini akan coba hitung dan lihat semua nilai seperti itu. Terus kalau ada yang mau menyampaikan badge, hari ini ditunggu ya. Siapa tahu ada yang udah dapat juga. Proses hari yang sudah dapat cukup banyak dari kelas ini. Kalau hari ini dapat, boleh info juga ya. Apakah ada yang dapat? Base-nya boleh ditunjukin duluan. Oh, Kathleen, silahkan. Kathleen boleh ditunjukkan. Oke, Ci, saya izin share screen ya. Sip, betul. Kathleen, terima kasih. Ya. Terima kasih, Ci. Oh Moses, silakan Moses, boleh ditunjukkan dulu Baik, Moses sudah dapat juga, sip Ada lagi teman-teman? Terima kasih Ci. Terima kasih juga Moses Ada lagi teman-teman? Nah gitu ya teman-teman, jadi hari ini kita lab 6 terakhir Minggu depan kita persiapan untuk UAS kita ya, Ada pengumuman-pengumuman di minggu depan Terus kalau yang mengerjain knowledge check juga usahakan di hari ini kalau bisa selesai juga ya modul 10. Terus ini lab kita, lab 6. Nanti kita akan scale and load balance your architecture. Jadi nanti teman-teman akan ada enam tas yang dikerjakan. Cukup menarik ya itu tasnya. Jadi kita bisa lihat gimana sih auto scaling secara otomatis gitu ya. Kalau membutuhkan, saya sudah rekam juga. Cuman memang ada beberapa step yang dipercepat ya. Kayak nunggu dari start lab-nya, itu saya percepat. Terus yang terakhir, pada saat ngecek auto-scaling-nya juga itu saya ada percepat. Jadi sampai satu instance aja yang di -create. Sampai tambahan satu instance aja. Tapi kalau teman-teman mau lebih, silakan aja nanti boleh ditungguin ya. Di monitor lebih lama lagi, supaya bisa kelihatan berapa banyak instance baru yang di -create. Terus uh, jangan lupa presensi, mengerjakan WIS kecil, sama Assignment. Itu yang akan kita kerjakan hari ini. Di modul 10 bahannya tiga ya teman-teman, tentang Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch, sama Amazon EC2 Auto Scaling. Nah ini semua tercakup di lab 6 kita, jadi ngebantu banget labnya ya untuk kita ngertiin materinya. Ini yang elastic load balancing supaya kita bisa mendistribusikan aplikasi atau traffic network traffic bisa ke satu availability zone atau ke lebih dari satu availability zone. Pak Sangko hadir. Terus kalau yang Amazon CloudWatch juga ada di Labnya, jadi kita bisa lihat gimana tim cara monitornya untuk melihat AWS resource sama aplikasi yang jalan di AWS. Seperti itu, jadi cukup ngebantu lah labnya Yang ketiga, teman-teman juga diperlihatkan tentang EC2 auto autoscaling Amazon EC2 auto autoscaling. Kalau nggak pakai bahayanya kayak gini ya teman-teman. Kita bisa kelebihan kapasitas gitu ya di luar prediksi kita, atau ternyata kita kurang. Pada saat trafficnya penuh, jadi nggak terpenuhi ya. Jadi paling bagus pakai uh, auto scaling otomatis. Kalau misalkan internnya perlu ditambah, dia akan lakuin secara otomatis. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata uh, load-nya nggak terlalu banyak, ya bisa di-remove atau dihapus secara otomatis juga. Jadi ini sangat ngebantu banget. Ini lab 6 kita. Nanti teman-teman kerjakan ada 6 tas. Mulai dari create EMI, For auto scalingnya, terus bikin load balancernya gimana, terus konfigurasi buat auto scaling group, terus memverifikasi jalan nggak load balancingnya ya kerja atau enggak. Terus tas 5, kita akan tes auto scalingnya. Nah di sini yang teman-teman saya ngetesnya cuman sampai satu instance yang terkreat. Kalau teman-teman nanti memonitornya lebih banyak, berarti teman-teman bisa lihat berapa banyak instance sampai maksimum itu di setnya sampai enam. Terakhir, kalau sudah nggak dipakai, baru terminate web server. Nah, paling kalau nanti teman-teman di breakout room, yang dikerjain sampai tas 5 aja, sampai misalkan satu instan baru tercreate gitu, atau dua instan baru tercreate, teman-teman bisa kembali ke main room. Nanti terakhir terminatnya baru, bareng-bareng setelah kita lihat barengan. Jadi, jangan langsung di-terminate ya. Kalau udah di-terminate, nanti jadi nggak bisa lihat. Ini akan kita kerjain bareng-bareng di breakout room ya, teman-teman, bersama kelompok. Terus kalau misalkan ada yang mau pindah-pindah ruangan, karena hari ini adalah lab terakhir, boleh juga ya teman-teman silahkan. Seperti biasa, tetap direkam, tetap foto bersama. Kemarin saya lihat dari kelompok yang pindah room, itu ada ya dokumentasinya, jadi lengkap banget. Baiklah teman-teman, saya akan create breakout room-nya. Ada pertanyaan dulu kah? Selamat mengerjakan teman-teman semua. Kevin, ini ke-create 4 tuh ya? Iya, ya, sudah ke-create 4. Nanti kalau ditungguin lagi, dimonitor lagi, mungkin bertambah. Tadi ya. sudah lihat di cloud watch-nya? Yang alarm ini aja Coba di-refresh aja. Masih oke? Okay? Iya, masih oke okay dulu. Nunggu sampai yang high ini in alarm ya, Cik. Kalau, kalau in alarm tuh dia nyala alarmnya terus bikin, instant bikin baru. instance baru. Mungkin si... CPO load-nya sekarang udah rada normal, mungkin ya. Masih di atas ini, sih. 60%. Tapi masih di atas, hmm. tapi udah sih. Udah ke-create instannya, betul. Ini langsung kerjanya, tas nama jadi boleh, boleh yang web servernya di terminal. Boleh, makasih Ci. Baik, terima kasih Kevin. Silahkan yang berikutnya yang mau nunjukin, tapi udah tahu ya maksudnya ya. Jadi silahkan. Nikolas silahkan. Sebentar. Yang belum kembali kelompok lima enam. Sebentar. Kalau salah jelaskan. Nah. Ya. nah. Oke, jadi dari lab ini sih sebenarnya dapatnya ya kayak kita membagi suatu tugas lah. Jadi kayak misal kita disuruh bawa beras 25 kilo, satu karung, cuman yang ngangkat itu tadinya satu orang, jadi dibagi misal jadi 2 sampai 6 orang. Jadi dari si pilot yang dikasih dari sini, berapa 78 persen ini nanti kan dibagi tuh ke beberapa instance, kayak yang di sini udah ada, sekarang dua 3 4 5 6 malah udah dan. Nah, instan sekarang yang udah kebuat gitu. Nah, di sini tuh caranya gimana ya awal itu kan kita bikin yang namanya dari uh, target groups, dari target groups. Sebentar. Dari target groups itu kan kita kayak apa namanya mem, pem, apa pembagian tugasnya lagi gitu kita nge-assign ke Amazon itu kayak kita bikin target groups baru udah gitu. Dari target groups ini kan kita nanti masuk kayak yang namanya load balancer. Load balancer itu ya apa namanya? penyeimbang antara beban tugas yang bareng-bareng itu kayak gimana. Nah, si target groups ini kan kayak apa? eh barang yang mana sih yang mau kita angkat gitu. Udah gitu, setelah dari situ nanti kita masuk ke yang namanya launch configuration. Launch configuration itu kan berarti konfigurasi konfigurasinya tuh kayak mau berapa orang sih. Kita apa namanya bikin buat kerjain tas ini bareng-bareng tuh. Nah, nanti dari situ setelah itu beres, nanti kan ada yang namanya cloud watch juga tuh untuk alarmnya juga tuh di situ dibikin. Ketika si alarmnya ini nyentuh batas maksimum yang udah kita konfigurasi, which is 60%, puluh biar 60 dia akan membuat instance baru di di situnya ini, di situ instance nya di sini. Gitu, Cik, yang didapat di pertemuan kali ini. Sip. Nanti dijelaskan juga di assignment hari ini ya. Betul. Oke, Ci. Terima kasih, Nikolas.